halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Maria, dimanapun anda berada oke coba perhatikan ya sobatku ini apa nih ya ini adalah jangkrik ya makanan saya khususkan untuk ternak burung murai batu saya ya ini coba perhatikan ya ya ini makanan jangkrik saya kasih kulit pisang ya kulit pisang yaitu bekas makan makanan burung yang uh, sehari sudah lewat. Ya, Tuh. terus apa itu kuning-kuningnya? Nah, ini adalah vitamin untuk menaikkan birahi. Ya, burung murai batu saya nih. Ya, jadi sebelum saya ngasih kulit pisang ini ya jadi semalaman ini jangkrik ini saya kosongin ya enggak saya kasih makan ya nah langsung pagi-pagi baru nanti saya kasih kulit pisang yang dicampuri dengan vitamin ya untuk menaikkan birahi burung murai batu nah ya. seperti ini ya sobatku ya caranya ya nah sebelum saya mengasihkan jangkrik ini ke murai batu saya nah biarkan jangkrik ini memakan dan meminum vitamin ini terlebih dahulu nah sekitar selama 10 menit ya baru ya, setelah itu saya kasih jangkrik ini ke ternak burung murah batunya ya ini ya coba dilakukan uh, untuk sobatku ya mungkin barangkali burung murah batu sobatku yang tidak kunjung kawin ataupun bertelur coba lakukan cara seperti ini ya ini sangat efisien sekali nih ya. karena kenapa Ya, biasanya ini kalau misalkan sobatku itu ngasih vitamin ini ke dalam air ataupun air minum ataupun air pemandian ini biasanya jarang sekali ya istilahnya itu burung mulai batu sobatku itu mau minumnya gitu ya karena ramuan ini vitamin ini baunya sangat menyengat sekali nih ya jadi mungkin uh, burung ini merasa gimana gitu ya ada yang aneh mungkin kan jadi e, burung nggak mau minumnya ya nah kalau seperti ini itu dijaminlah pasti burung tidak merasa terganggu dengan tinggal pensiunnya ya karena yang setahu dia itu ya jangkrik gitu bukan istilahnya ramuan ataupun e, obat-obatan atau vitamin ya jadi langsung dimakan jangkrik itu ya secara tidak langsung burung itu makan jangkrik sekaligus makan vitaminnya ya jadi ya mudah-mudahan ya ini bisa membantu bagi sobatku semuanya yang mengalami kendala dalam peternakan uh, burung mulai batu, sobatku yang tak kunjung bertelur ya. Coba lakukan ini ya. Oke sobatku, saya rasa cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Ya.